GBP USD bullish, waspadai area kritis. Harga GBP USD sedang melakukan fase koreksi dan bias harian pergerakan GBP USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.31060 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.30591. Sekian analisa forex untuk tanggal 31 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212